Aku Baik baik, alam raya menyapamu. Bergegaslah berkemas dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini Di layar kaca atau kamarmu Petua Berilah, untuk pula Menghilang badan. Aton dan atap hari kita tetap indah di warnaku kita berbicara. Terima kasih. But to Untuk ya aman gitu